jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara serta angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan Juni tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagitarius di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagitarius di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Juni tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan Juni tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Juni tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan misalnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Sagittarius di bulan Juni tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Sagitarius adalah Five of Swords ataupun 5 pedang. Secara umumnya Five of Swords itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi, memanfaatkan situasi dan kondisi di saat semuanya sedang terganggu. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Sagitarius di bulan Juni tahun 2021. Kesehatannya akan mengalami sedikit penurunan yang dimana disini diakibatkan karena kelelahan, karena kurang kontrol, dan karena kurang melihat situasi dan kondisi kepada kesehatan sendiri. Namun di disini seorang Sagitarius mampu melihat sebuah peluang yang dimana disini memanfaatkan tenaga orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-harinya sehingga sangat membantu kepada seorang Sagitarius di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan, kesehatan seorang Sagittarius akan mengalami penurunan di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan kelelahan kurang menjaga istirahat. Namun di sini, seorang Sagittarius mampu melihat sebuah peluang yang dimana di sini memanfaatkan tenaga orang lain, yang dimana di sini Queen of One merupakan pasangan yang akan membantu seorang Sagittarius untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan untuk kartu simpulannya adalah di Devil. Secara umumnya di Devil itu diartikan keterbuayaan yang membelenggu orang yang berarti orang yang membantu dan orang yang memberikan support. Dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan kesehatan seorang sekitarius di sini menggambarkan. Seseorang yang akan membantu seorang Sagitarius dalam menjalani kegiatan sehari-hari adalah seorang pasangan orang-orang yang terdekat yang memberikan dampak yang positif kepada kesehatan Sagittarius di bulan Juni tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah 8 open tackle ataupun delapan koin. Secara umumnya 8 open tackle itu diartikan mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Sagitarius di bulan Juni tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa keuangannya dalam posisi stabil namun di sini disarankan kepada seorang Sagitarius baiknya mulai menghargai hidup dan menghargai proses untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi sehingga di sini disarankan kepada seorang Sagitarius fokus dan disiplin di dalam bekerja dan pekerjaan yang ada saat ini baiknya dilakukan dan dimanfaatkan yang dimana di sini akan memberikan dampak yang positif kepada keuangan kehidupan seorang Sagittarius di bulan Juni Tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik of one. secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagittarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun disarankan kepada seorang Sagittarius baiknya lebih fokus lebih disiplin kepada pekerjaan yang ada sekarang yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang didukung penuh orang-orang terdekat serta pasangan Sagitarius sendiri dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan keuangan seorang Sagitarius di sini menggambarkan sosok yang akan memberikan masukan yang akan mendukung seorang Sagitarius dalam menjalani keuangan serta menjalani pekerjaan yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus adalah seorang pasangan dan orang-orang terdekat Sagitarius sendiri. Dan untuk kartu, kartu, kartu, pekerjaannya adalah three of one ataupun tiga tempat. Secara umumnya, three of one itu diartikan belajar melepas karena kita tidak bisa melakukannya dengan sekaligus. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Sagitarius di bulan Juni tahun 2021 ada dua prediksi. Yang pertama, di sini seorang Sagitarius akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupan berdampak positif kepada keuangan dan finansial seorang Sagitarius sendiri. Dan di prediksi yang kedua di sini menggambarkan seorang Sagitarius disarankan melakukan pekerjaan satu per satu terlebih dahulu, jangan melakukan pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansial Sagitarius sendiri. Dan di sini tidak terlalu kemungkinan disarankan juga kepada seorang Sagitarius, baiknya fokus kepada pekerjaan yang ada sekarang yang dimana akan memberikan dampak yang positif kepada keuangan kehidupan Sagitarius sendiri. Dan untuk support energinya adalah. Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Sagittarius akan mendapatkan dua prediksi di dalam karir. Yang pertama mendapatkan tawaran pekerjaan tiga dalam sekaligus, yang dimana disini di sini akan mendongkrak keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh pasangan serta dibantu oleh pasangan sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Sagittarius baiknya melepaskan satu pekerjaan yang dimana sini melakukan pekerjaan satu persatu yang akan berdampak positif yang didoakan penuh oleh pasangan Sagittarius sendiri dan jika kartu di depil kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Sagittarius disini menggambarkan sosok yang sangat membantu yang memberikan masukan dukungan kepada seorang Sagittarius dalam mendapatkan kartu pekerjaan yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 adalah seorang pasangan serta orang-orang terdekat Sagittarius sendiri dan untuk kartu hubungan esmerahnya adalah Triokap ataupun tiga piala Secara umumnya triokap itu diartikan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang akan berdampak negatif kepada hubungan asmara. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Sagitarius yang sudah berpasangan di sini akan mendapatkan indikasi orang ketiga ataupun pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara. Yang dimana pengkhianatan tersebut dilakukan oleh Sagittarius sendiri ataupun pasangan Sagittarius sendiri. Dan hal perselingkuhan ataupun hal orang ketiga tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh Sagittarius serta pasangan Sagittarius sendiri. Dan di sini kepada seorang Sagittarius yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk menjalankan kehidupan yang lebih bahagia, lebih harmonis di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah kenaik open tackle. Secara umumnya, kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Sagitarius sendiri. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Sagitarius yang sudah berpasangan, ke kenaik open tackle itu merupakan sosok orang ketiga. Yang dimana di sini akan menimbulkan dampak negatif kepada hubungan asmara seorang Sagitarius bersama pasangan di bulan Juni tahun 2021. Dan kepada seorang Sagitarius yang sedang single, naik open tackle merupakan sosok seseorang yang mempertemukan seorang Sagitarius yang sedang single bersama seorang pasangan. Yang dimana disini akan terjalin hubungan asmara dan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, dan jika kartu di DPO kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang pesakit harus sini menggambarkan. Sosok naik Opel Tanggal Orang Ketiga merupakan sosok orang yang berpengaruh buruk kepada hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Juni tahun 2021 dan di sini akan membanding kebalik kepada seseorang Sagittarius yang sedang single Kenaik Opel merupakan sosok seseorang yang mempertemukan seorang Sagittarius bersama pasangan di bulan Juni tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Juni itu ada di angka 5, 58, 83, 33, dan 39